Hai, selamat hari Minggu untukmu, teman-teman semua. Uh, apa kabarmu hari ini? Dan di sini saya nulis itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah sampai saat ini masih stay bersama saya. Oke, okay, uh, saya akan memberitahukan alat-alat uh, apa saja yang saya gunakan dalam uh, merekam meng cover sebuah lagu jadi di disini uh, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman semua uh, semoga ini dapat membantumu dan mampu membuatmu untuk berinspirasi uh, khususnya untuk uh, teman-teman yang pernah bertanya mudah-mudahan ini sangat berarti untukmu oke jadi alat-alat uh, apa saja yang saya gunakan ikuti terus jangan di -skip dan tonton sampai selesai karena saya akan memberikannya untukmu ini dia untukmu dan semoga uh, video ini bermanfaat dan layak untuk disimak next time di kesempatan berikut saya akan memberikan video atau konten-konten yang bermanfaat tentunya hanya untukmu teman bila ini membuatmu bahagia saya nulik itu mengucapkan terima kasih untukmu teman-teman semua bye bye ya jadi ini adalah alat-alat saya yang saya gunakan dalam merekam sebuah suara atau ketika saya meng-cover sebuah lagu. Ini yang saya tunjukkan ini adalah pantom power digunakan untuk atau berfungsi untuk menambah suara audio, suara kita, kapasitasnya sehingga suara kita menjadi lebih keras tanpa dikompres lagi terus yang ini adalah tafer v8 bluetooth uh, alat ini saya baru belikan sekitar empat bulan yang lalu ini alat ini saya belikan online uh, dengan harga yang terjangkau sekitaran 500 ratusan alat ini sangat-sangat berguna dalam membantu mempercantik suara kita, terlebih khusus uh, dengan adanya echo echo yang ada pada alat ini yang dilengkapi dengan begitu banyak efek uh, sehingga suara yang kita rekam menjadi lebih cantik atau indah jadi teman-teman yang sudah memiliki pasti tahu alat ini berfungsi untuk apa dan untukmu teman-teman yang belum tahu inilah alatnya dan alatnya sangat-sangat berguna di sini ada beberapa colokannya ada charging ada Instrumental company ada live satu, live-2 ada colok earphone juga headset colok mic dinamik juga kondenser jadi semuanya lengkap guys walaupun kecil tapi alatnya sungguh-sungguh bermanfaat jadi buat teman yang ingin berekspresi dalam dunia tarik suara bisa uh, gunakan alat ini atau saya rekomendasikan agar teman-teman uh, yang Memiliki hobi sama dengan saya, bisa kalian memanfaatkan alat ini untuk membuat sebuah suara yang baik. Dan ini adalah alat casnya dari phantom power. Phantom power juga bisa untuk uh, uh, apa namanya, tupperware V8 Bluetooth. Untuk mic-nya, disini saya menggunakan mic kondenser, ada pop filternya, juga gabus. Uh, untuk menahan uh, suara berisik-berisik dan ini tampilan dari mic bm 800 original alat ini saya sudah belikan sudah lama di sini dilengkapi dengan kabel XLR jantan betina semuanya lengkap teman jadi walaupun kecil tapi sangat bermanfaat dan sangat bahagia khusus yang hobi bernyanyi atau hobi tarik suara Mungkin teman-teman yang ingin seperti uh, ini bisa saya rekomendasikan alat ini untuk dibelikan bila punya rezeki atau uh, sekedar hobi bisa dengan alat ini kalian bisa mampu memaksimalkan keadaan keadaan dalam hal dunia tarik suara kalian bisa menjadi lebih cantik dan siapa tahu kalian bisa seperti Brian Adams, uh, penyanyi legend asal uh, Hollywood yang berlegenda. Kalian bisa seperti itu. Atau mungkin seperti Saru Khan, seorang penyanyi asal India yang berlegenda. Juga seperti seorang Ariel, Peter Pan, penyanyi lokal Indonesia yang super hot. Jadi kalian bisa mencoba, atau yang sekarang seperti artis timur siapa lah, <laughs> seperti Justin Aldrin. Wow, amazing, Fiat Toton Kribo. Jadi kalian bisa memaksimalkannya. Ini untuk saya monitoring, handset yang sering saya gunakan. Handsetnya ya harganya juga terjangkau sekitaran 200 lebih ya handset itu oke jadi itu seputar tentang alat saya terima kasih teman semua saya nolik itu uh, pamit uh, undur diri semoga uh, video ini bermanfaat untuk teman semua jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di komentar Atau ada hal yang perlu ingin ditanya dan belum dimengerti Bisa ditanyakan langsung nah, Mohon maaf apabila ada kesalahan satu dan dua kata yang saya ucapkan Semoga apapun yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf juga bila penjelasan ini belum sempurna untuk teman-teman. Jadi, uh, harap dimaklumi, dimengerti, dan terima kasih untukmu semua. Saya berterima kasih untuk semuanya yang sampai saat ini masih tetap stay. Terima kasih, salam horat, dan selamat hari minggu.